Halo, uh, rekan-rekan, rekan semuanya Di sini saya akan bermain di Binary.com Nah, tadi saldo saya 40 ya Ada 40 USD Sudah saya tarik semua, saya sisakan 5 dolar Lalu, saya main-main-main dapatlah 8 dolar ya Nah, dari 8 dolar, sekarang kita buat menjadi 40 dolar kembali ya bisa nggak sih bisa dong masa enggak binari ya binari option gitu ya high risk high return ya kan high return sebetulnya sih high risk semua ya karena returnnya kecil ya ya kita harus pintar-pintar saja menggunakan strategi dan tekniknya jangan lupa strategi dan tekniknya tentu yang dikuasai saja kita main di high lower menitannya. Nah, ritual seperti biasa, seperti dulu, sebelum memulai aktivitas kita ngopi dulu. Kita main full margin ya di sini 8,85 Jadi 15 Dia sudah break keluar Ini area Oke okay. 5 menit 5 menit uh -huh. Cukup 5 menit ya Oke okay, kita langsung main di high lower Open sell Lower ya bukan sell sebetulnya tidak usah menunggu sampai waktunya habis Jika dirasa sudah cukup Profitnya close saja Maupun lossnya sudah cukup Jadi close saja Karena risknya besar Ini ya Main-main option itu Beda dengan forex Hmm Ini saya asumsikan dia tetap turun. Kenapa? Karena dia belum membuat lower yang baru. Ya, trennya sih naik dia ya, ya. Sudah loss dua. Ini nggak sesuai ya. tuh, Ini masih lost posisinya ya. belum sesuai sih. gak sesuai. Makanya saya nggak nyaranin untuk teman-teman bermain binary option ya. Karir ini place nya terlalu besar ya ya kalau untuk selingan sih nggak apa-apa cuman ya jangan terlalu lah ya terlalu bermain di binary option kalau buat selingan untuk menghibur ya boleh tapi jangan sampai lost ya jangan all in all, in, all in. kalau ini saya all in, all in ya memang saya ditarget oleh diri saya sendiri gitu pengen jadi 40 langsung nggak tahu berapa menit ya ini kalau menunggu sampai waktunya habis 15 dolar sekarang udah 11 ya tadi naik sedikit udah minus 2 ya sekarang turun baru profit 3 jauh ya range nya juga berapa poinnya juga jauh tidak sesuai ini di sini dia ada kembalikan area sini ya area demandnya dia saya main di binary juga sama menggunakan supply and demand. Cuman ini supply and demandnya singkat ya karena di tempren M1. Tentu tentu saja supply and demandnya dipadukan dengan support and resistance Waktu tersisa 2,27 detik lagi berhenti. hijau udah saya cut di sini. jauh ya udah dekat sedikit ya, ya, ya. Tuh, tuh, mulai minus lagi ya kambret dasar masih profit 0,96 kalau sekarang dijual ya daripada loss semua ya <tuh> sanggup gak turun lagi nih ini ditentukan oleh menit ya. Seminar itu. Aduh, kenapa soka bolok soka Anda tadinya lah. sabur sabur sabur sabur wah semua mau dia mah. menit lagi pengennya si full ya dapatnya 5 ya itu emosi wah semua balik gimana guys bus jual deh jual jual jual jual, jual. mau balik minus minus minus minus minus, kelakah berkurang kan berkurang ya, sabah mantap tujuh nah, koma nol dari aja udah, 2 nih, ini penolakan ini area resist, timenya di sini Tunggu titik terendah, baru saya open naik. Ini area demand, set dah. Kenapa open naik? Sedangkan tadi open turun, high, high ya. High yang kedua ini lebih tinggi, dan low ini lebih tinggi juga. Ya, makanya saya open naik. Tapi di sini ditentukan dengan batasan waktu, ya. Ini yang membuat kita rugi itu di sini. Ya. Beda ya dengan forex metu. Saya masih plotting loss di sini. Bapak, -bapak antar juga profit. Ya. Analisa sudah sesuai. Tinggal ya. Ya, kita tentukan risknya seberapa, ya kalau ini kan dengan batasan waktu kita dibatasi ya jika menunggu sampai waktu habis 13,81 di sini ya ini udah 11, menit lagi udah selah usah nunggu lama-lama ya kalau main binari 11,6 full margin terus ya ini area resist jadi double top kah? Opennya kemana tetap naik ya? Ini indeks 10 Ini area demandnya dia. Eh, telat namanya ya, udah menyentuh titik terendah tadi. Pembukaan harga baru di indeks 10 Target sampai 40 ya, mendekati area demand open naik lagi meskipun telat ya, tur makin dalam, makin dalam, penge rugi ini udah udah dua dollar ruginya naik sedikit masih rugi ya, itulah binary ya, saya cenderung bermain tik sih kalau binari nggak bermain menit. Waktunya kurang nggak cukup nih guys. Harus sel lagi, rugi lagi ya. Parah. naik tiket kopi tiket 25. Tiket 2, aduh, siapa jual, Emang sedikit emosi kalau si main pinball. tiga tujuh tiga lima tiga eh tapi guys delapan belas tujuh sudah jual anjing terkajual jual pas 20 puluh ente Allah ya, sih jual eh sudah Pur margin lagi ya Berarti 1 kali open posisi lagi Saldo 22 ya 22,76 margin nah, Sampai 40 ya Berapa menit ini 10 menit guys 11 menit Sabar sabar sabar ya. Ini binari ya Bukan forex Ditentukan oleh menit Bukan margin satu lagi Ambil titik-titik, minus, ya plotting, ya, plotting, Udah, jangan dipasang nih, baik di sini, copy, ya. Ini kalau dihitung dari modal 5, udah profit. Bahatu udah profit 300, 100, 200, 300 ya, 300 profit 300%. sabar sabar karena di sini ada penolakan dan dia dekat dengan area resist ya supply-nya dia dan resist berdekatan jadi saya tidak <coughs> mau untuk posisi jadi nunggu dulu aja nanti ya nah nah terus bus terus tembus jadi harus retest turun dulu baru kita barulah open posisi coba coba coba ya coba coba 10 klik Halo, dapatnya 0,78, lumayan sih, naik, minus, naik ya, tunggu titik terendah, karena dia mau membuat air baru, terus, terus ini area demandnya dia, titik terendah lagi 31, 30, titik terendah di 29. 29, 31, 30, 28, 29, 26, 24, 21 Oke, saya open posisi naik, udah telat ya guys Setiap open posisi kita delay selama 2 tik ya Tambah 10 tik, jadi 12 tik riset yang sudah saya lakukan ya di binari ya, selama beberapa tahun ini setiap kompon Dela Iluwati kompon dapur sudah nya oke okay ya sayang juga ya dari modal lima sekarang sudah besar sayang ada sedikit cemasan juga untuk bermain binari itu nggak mau kehilangan Ya, bermain apa saja mau forex juga pasti sama memiliki kemasan yang tidak ingin kehilangan ya, tetapi ini risinya terlalu besar ya untuk bermain binary ini yani, ya sabar tetap open posisi naik 32 dua terendah di dua enam dua pembukaan harga baru menembuskah 21 jadi 18 22 tertembus naik naik oh, oke okay. kita open naik udah lah ya Harga di 2.7, jangan sampai berakhir di titik 10 di 2.7 ini sudah naik 1.000 poin. Mantap, mantap ini kalau main apa namanya? Main metode only up ya. Minimum 2 tiksih Hai tuh dapatnya segini dan bukan guys. 5 dong 10 Nah ini kita bisa open posisi setelah setengahnya di body candle berikutnya ini asumsi saya saja ya Kenapa? Karena di sini ada harga di harga 4.0 itu ada pantulan ke bawah. Ada demand, demand pertama demandnya dia. Jadi saya berani open position naik. Itu di sini. Ya kalau di sini saya nggak berani open position naik. Tapi saya di sini akan open position turun setelah dia menyentuh titik tertinggi ya. 56. Titik namanya dulu ya, harus 1000 poin. 4,6,5,6 oh udah 1000 poin ya. Nah, ini sudah 1000 poin saya open posisi turun. Saya coba per seribu dulu Ya, tertembus Parti hilang ya Kalau sampai titik sepuluh itu enggak ada Ya sepintas seperti judi ya Tetapi ini ada seninya Jadinya itu ya Beda dengan slot Profit ya, profit profit hmm. Tertinggi di 60 6,0 ini bukan terendah dia ya Melainkan ini titik dimennya dia 5,4 5,4 oke Saya berani konvoisi 5,3 naik ya Kalau dia menyentuh 6,6 6,7 kita konvoisi bawah lagi Per seribu ya Siap siap Kalau 5,3 5,4 <coughs> kita konvoisi naik jarak perbandingan per seribu yang saya ambil tapi kalau udah beda harga seperti ini ya membuat candle baru itu kita analisa mengulangi dari awal lagi ya, 4. 4. ini menjadi area demand dia untuk open naik di 58 595657 saya pun naik ya. Jadi mengambil spare dulu sedikit. Karena mengejar ke di layar di 2 titik itu ya. 98 12 poin turun. 5756 oke saya pun posisi naik. Oh ini kebanyakan ya tapi nggak apa-apa jadi saya disini mau spare eh baru mau dibahas punya spare ya 50 sekarang 52 minim tertembus gak 50 nya nih enggak lah enggak dong ini udah candle baru ya 58 tertinggi 58, 58, 61, 62, 64. Tertinggi di harga sebelumnya ada rejection ke bawah sampai 58, tapi tidak sanggup. Kalau sampai 68, 69, 70 ataupun pun posisi bawah ya. 69 itu poin lagi, oke nggak mau. Uh melebihi ya udah apa-apalah. Lah. spare 75 di sini saya ya nih 7.5 ini 6.7 lumayan spare nya sih Oke, alhamdulillah ya dari 5 dolar sudah jadi 29 hampir 30 waktunya juga sudah kelamaan sih ya kalau saya lanjutin sampai 40 dolar juga ini bisa sih ya cuman Takutnya teman-teman bosen melihatnya Tetapi inilah strategi yang biasa saya pergunakan di binary ya Sudah beberapa tahun saya menggunakan strategi ini Lalu pakum Pakum ada sekitaran beberapa bulan ya Hampir mau setahun juga pakum juga Terus saya balik karena saya fokus di forex Kalau di forex ya kita tinggal nunggu momen aja ya Nah sambil nunggu momen itu Saya biasanya main di binary Mencari recehnya di sini ya ya mungkin sekian dulu video binary dari saya semoga bermanfaat tapi untuk teman-teman saya sarankan janganlah bermain binary karena risiknya sangat besar oke terima kasih salam trading